serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini Ada info dari Bunda Lesti dalam laman akun Instagram pribadinya Mau bakal ada persembahan persahabatnya spesial di kemerdekaan Republik Indonesia udah Lesti berkolaborasi bersama artis papan atas lainnya Ada Nagita Slavina tuh bersahabat ya Salah satunya Ini bakal trending dan pastinya bakal pecah banget bersahabat ya Persembahan ini akan ditayangkan di akun channel Youtube Trinity Optima Production. Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan, persembahan dari kami untuk Indonesia. Komentar pun banyak sekali diberikan. Salah satunya dari akun Lesti Bilar mengatakan, semoga viral lagi, seviral viralnya, trending trendingnya, amin Allahumma amin. Doakan yang terbaik ya. Mudah-mudahan lagunya bisa trending dan booming. Kita lihat juga ya, ke kabar terbaru berikutnya. Ada momen spesial di mana. BBL lagi ngobrol bareng dengan papa pop, -pop ya, Lagi main bareng Masya Allah Ini sih cute banget dan sangat menggemaskan Di dalam mobil Idol kesayangan kita lagi bercanda Nih persahabat ya Candaannya bahagia banget nih BBL sampai ketawa nih persahabat ya Ngobrol bareng pop-pop dan boneka nih Aduh Masya Allah Ini terlalu gemes banget ya mudah mudahan bahagia selalu untuk Leslar Kita selalu bangga melihat kebersamaan ini Semoga selalu rukun Rumah tangganya langgeng Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kita lihat juga ya keunggahan selanjutnya Alhamdulillah inilah kesenangan kita sudah berada di studio Indosiar Dan Popop Bilar Lagi gendong Abang El Itu lagi diajarin baca nih persahabat ya Ini sih lucu juga nih Diacarin baca BBL persahabat ya Tentunya nangisnya berhenti Ini pinter banget nih Pandai sudah merespon ya BBL ya Kita salut banget, kita bangga Mudah-mudahan BBL selalu menjadi kebanggaan Kita semuanya Amin Ini si lucu banget Yuk sama-sama kita selalu kompak dan selalu mendukung yang terbaik Idola kesayangan aja jangan lupa sebentar lagi akan hadir Kejutan lewat penampilan Lesnar malam hari ini di panggung Indosiar Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar terbaru dan kabar baik dari Lesnar tentunya Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bangun ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh